So, welcome back, again. Oke, okay, kali ini saya mereaksin Visual K again. Tentunya, Visual K ini dari Jepang. Kenapa Jepang lagi? ya? Tapi karena visual kei ini asalnya dari kota Tokyo oh, bukan Tokyo, enggak Tokyo aja sih pokoknya dari negara Jepang mungkin negara Jepang itu banyak banget fashion yang keren-keren musiknya agak sedikit berbeda ya musik-musiknya di setiap visual kei juga berbeda-beda dari karakter vokal juga berbeda-beda ada yang crawl ya ada yang scream ada yang pokoknya berbeda-beda setiap visual kei itu punya karakternya masing-masing jadi band ini terbentuk di tahun 2020 dan sejauh ini band ini udah mengeluarkan 2 EP dan 3 single dengan karakter visual mereka yang berbeda-beda jadi ada apa ya ya itulah ya. kayak kata saya sebelumnya ada perbedaan di setiap visual K dari bandnya masing-masing sih beda agendanya beda stylenya juga beda sih tapi buat musik yang satu ini saya belum pernah dengerin karena ini ada re requestan dari teman yang ada di komen di komennya PM Dimlim kalau nggak salah ya pokoknya Dimlim so apa ya <tell> jadi kita langsung aja reaksi video dari visual Oke from Jepang okay, play Wah, wow, ini juga nih. Jadi itu hantu. Serem juga nih videonya. -video Serem banget sih kayak horror banget. Eh deh So ini dia. Daswin Bay. Wow. Hmm. Kelihatan ya dari awal musiknya, dari ritme, ya awal ritme apa ya? Nah ada musiknya juga agak sedikit berbeda. Ini suaranya keren banget nih, cleannya juga dapat, dan apa ya, hmm, cuman apa ya, siswa kayak dari vokalisnya, agak sedikit serem, tapi lebih serem, develop, tapi ini kenceng nih, sama juga nih, keren. Hai wow, wow, wow. suaranya Yo banget deh ya. ada suara rendah tapi di sini kayak ngedengar suara mo mo mo mo mo, mo moe, moe, pokoknya moe lah. tapi clean, cleannya gitu. kerasa kayak moe, Moe, mo, moe, pokoknya moe lah. tapi enak sih sebenarnya nih skin, skin, cleannya clean enak juga. tapi visualnya kok agak serem ya. ada mata, tambahan matanya di ciptain. <tik> agak beda ya, masih visual kloonya kelihatan black banget sih ini. Visual kayak kategori apa ya kayak gitu? Kan? Saya pernah genre kayak gore, kayak apa ya? kayak horror gitu. Loh. Visual kayak horror, ada yang visual kayak white, ada yang visual kayak yang bagian ini atau saya lupa lagi sih. Kayaknya ini visual kayak black kayak aja kalau oh, dari tampilannya. Dalam video ini mungkin Kelihatan juga ada temen Tuh bukan? benar kan? Ada tambahan mata ya Ada juga Ada tambahan mata ya style pakaiannya juga lebih ngeri ini ya ini hmm. juga ini lumayan juga nih ya pisau kayaknya seperti ini ya ada ada apa ya, sedikit di air, videonya ada sedikit musik tradisional dari Jepang nih, alat musiknya. Wow, soalnya itu dia keren banget nih. Dan ini soalnya itu dia dari The Dazzling Blade, besok oke yang keren banget nih. Cuman videonya emang, emang kayak gini gitu ya. Serem banget ya awalnya. Tapi keren. Oke, okay, itu dia dari Dazzling Bane. Ini apa ya, gimana ya? Visual Oke okay agak sedikit berbeda ya. Di apa ya, gimana ya? Hmm, menilainya juga agak sedikit serem sih. Dari videonya juga dari awalnya sih yang bikin ada kagetnya. Di telepon itu oh, waktu ada di... Ya itulah kayak wartel, bukan wartel ya, telepon umum ya, tiba-tiba dong, -tiba, ngerikan. Kalau dengerin, kalau nonton, video klipnya malam-malam lumayan juga nih kaget. Tapi lagunya juga asik juga ini, ya. ini adalah video klip yang 2 bulan yang lalu, kalau nggak salah ya, ini. Video klip dari Delsuin yang Delsuin Bad yang 2 bulan yang lalu. mungkin ini jatuh nih, arti 6. TH tuh apa ya, single, keenam mungkin ya dari band yang satu ini, tapi emang oke okay juga nih ya, musiknya cuman agak sedikit gimana ya, serem juga nih, dilihat vokalisnya sama itulah, vokalisnya lah. menghayati banget soal musiknya, menghayati banget apa ya, karakter dari video klipnya mungkin ya, mungkin ini ya, wajib buat kalian support, support band, dazzling band ini oke, okay. karena band ini kehitung baru apa ya, baru tiga tahun mungkin tiga tahun yang lalu terbentuk karena terbentuknya di tahun 2020, mungkin kalian harus support band yang satu ini, karena band ini harus wajib banget ini ngeluarin album wajib banget ngeluarin video clip terbarunya, mungkin video clip nextnya lebih keren lagi dari video clip yang satu ini, lebih ngeri banget dah, video klipnya mungkin ya, tapi emang sih baru pertama kali saya dengerin band yang satu ini. Saya nggak kepikiran sih band yang satu ini, saya belum kena banget soal band yang satu ini. Jadi mungkin kalau ada video klip aslinya nanti saya akan balik lagi buat kalian kasih tahu band. Dad Zelingbat ini yang terbarunya seperti apa ya? Jadi penasaran banyak kayak gini. Tapi yang anehnya kenapa ada tambahan mata di sini satu ya? Siapanya ya? Vokalisnya? Eh bukan Vocalisnya, uh, Gitarisnya kali. Ya? Tapi semuanya juga keren, visualnya keren, musiknya juga enak banget. Dan mungkin buat kalian yang penyuka dengan musik musik Japanese Rock atau dalam kategorinya Japanese Rock. Visual mungkin okay? okay, ini adalah salah satu rekomend juga buat kalian. Jangan lupa untuk supportnya dan jangan lupa untuk share video clip ofisialnya dari band Zing Blade dan jangan lupa untuk follow instagramnya dan jangan lupa untuk follow juga twitternya dari band Zing Blade. Dan jangan sekali lagi jangan lupa untuk supportnya, oke? Okay? Tapi sampai di sini dulu reaksinya kali ini mungkin saya akan balik lagi untuk mereaksi Visual Key. Okay? Excuse me okay, apa lagi nanti saya akan ngasih tahu buat kalian oke okay? so thank you so much for watching see you next it's okay again